Jawed Karim, dialah orang pertama yang mengupload video ke Youtube, pada bulan April tahun 2005 silam, dengan durasi video 19 detik, dia adalah salah satu dari tiga orang pendiri Youtube.